Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman semua yang telah mampir di channel Pinatang Pintar. Teman-teman semua, mari awali pagi ini dengan membaca sholawat Siril Asror. ya allah Muhammad kepada cahaya dari segala cahaya, belakang layar dari segenap rahasia, penawar sedihkan kebingungan, pembuka pintu kemudahan, yakni junjungan kami Nabi Agung Muhammad yang terpilih, keluarganya yang suci dan para sahabatnya yang mulia, sebanyak hitungan nikmat yang maha kuasa.